Baiklah persahabat leslah dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru Di sore hari ini tentu kita bersama-sama menyaksikan semua proses rangkaian pernikahan Salah satunya tentu acara prosesi pengajian dari Lesti dan Rizky Bilar Yang tentu dilaksanakan dengan penuh hikmat persahabat ya Masya Allah Lesti Kejor dengan tampil sangat cantik Begitupun Rizky Bilar tampil dengan sangat ganteng Persahabat ya Masya Allah luar biasa tentunya mudah-mudahan rangkaian pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran kita lihat para sahabat ya keunggahan pertama di sini adalah detik-detik lesti tentunya memasuki ruangan acara pengajian didampingi kedua orang tua tercinta dan tentu persahabat ya dikawal oleh kedua lelaki hebat ya nih ready dan Beni persahabat ya masya allah luar biasa Membuat kita terharu bahagia melihatnya persahabat ya Ikut deg-degan, ikut merinding tentunya melihat acara hari ini yang berlangsung persahabat ya Dan kita lihat juga unggah berikutnya di sini kita lihat persahabat ya Ini detik-detik Rizky Bilar Dengan gagahnya memasuki ruangan Acara pengajian didampingi kedua orang tua tercinta juga persahabat Masya Allah luar biasa Senyumnya Rizky Bilar membuat kita terpesona persahabat ya Mudah-mudahan Abang Bilar menjadi suami yang terbaik untuk Lesti Kejora. Berikutnya para sahabat ya, tentu ini adalah postingan momen Lesti Kejora bersama kedua orang tua tercinta begitu pun Rizky Bilar yang dikawal oleh kedua orang tercinta. Masya Allah, tabarakallah para sahabat ya, mudah-mudahan saja tentunya acara demi acara ber langsung dengan lancar, amin ya robbal alamin. Dan berikutnya kita lihat persahabat di sini ada momen spesial banget, persahabat ya. Ketika Rizky Bilar tentunya uh, ingin duduk, persahabat ya. Kita perhatikan baik-baik wajah Rizky Bilar yang melirik lesti kejora. Masya Allah luar biasa persahabat ya pada enggak pada nge sama lirikan si kakak Rizky Bilar terhadap Lesti Masya Allah persahabatnya terpukau sama kecantikan calon ininya Lesti Kejora kita pun tentunya persahabatnya merasa bahagia melihat tentunya Lesti dan Rizky Bilar bisa tentunya melangsungkan acara prosesi pernikahan yakni pengajian mudah-mudahan diawali dengan pengajian semua Tentunya rumah tangga Lesi Kejora bisa tentram dan damai. Amin, ya Rabbal 'Alamin. kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang membuat kita merinding. Persahabat, ya, baru pertama kali tentunya kita menyaksikan dan mendengarkan Rizky Bilar melantunkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, Kakak Rizky Bilar. Tentunya Bismillah, mudah-mudahan lancar. Ini adalah tentunya suatu kebanggaan buat Leslar lovers di seluruh dunia yang menyaksikan Rizky Bilar tentunya melantunkan ayat suci Al-Quran luar biasa makin bangga kepada sang calon suami lestiani. Begitu pemersabat ya calon mempelai wanita perhatikan persabat ya yang mana Dedek lesti pun Melantunkan dengan suara merdunya ayat suci Al-Quran Masya Allah Tertuju doa baik untuk mereka berdua dari orang-orang baik juga bersahabat ya Luar biasa, menangis, merinding, mendengarkan Tentunya ketika Lesti maupun Rizki Bilar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Mudah-mudahan untuk semua prosesi acara Dilancarkan persahabat ya. doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan kita pun selalu mendapatkan kebahagiaan dari mereka berdua. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya persahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bambing ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.